Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di sihab sihab Ramadan saya dan Abiku resihab hari ini Abiku uh, Nana mau belajar soal surah uh, An nasr jadi uh, seperti teman-teman tahu kita bergantian membahas surat-surat pendek Abiku supaya ketika kita sholat dan saya yakin yang sholatnya banyak menggunakan surat-surat pendek seperti saya. Uh, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih paham maknanya. Insya Allah. Insya Allah. an nasr ini juga salah satu surat favorit. Karena pendek cuma tiga ayatnya. an Nasrullahi wafat. Itu biasanya nah. kita bilangnya ini surat izajah. Ah. Apa sebetulnya Bi? Kita mulai dari uh, tujuan dan makna utama dari surah ini. Jadi surah ini berbicara tentang janji Tuhan yang pasti. Hmm. Bahwa suatu ketika akan Eh, eh, akan akan diperoleh kemenangan yang bersumber dari Allah dan akan terbuka eh, kota Mekah hmm. itu eh, satu. Jadi berita gembira. Eh, yang kedua berita sedih karena di sini diisyaratkan bahwa tugas Nabi itu sudah selesai sehingga beliau tidak lama lagi akan wafat. Hmm. Kita lihat sekarang, dengan demikian tujuannya bergembiralah menyambut kemenangan. Yakinlah bahwa kemenangan itu bersumber dari Allah bukan karena usaha sendiri. sendiri. Dan bersiap-siaplah selalu untuk menghadapi kematian dengan mendekatkan diri pada Allah itu tujuan dari surah. ketika surah ini datang Nabi langsung menangkap isyarat itu sebagai isyarat bahwa usianya akan eh, eh, eh, Nabi pasti tangkap sebab sahabat sahabatnya pun itu sendiri Abu Bakar antara lain berkata pada Nabi agaknya ini eh, eh, apa namanya Taudi, agaknya ini berita tentang akan kepulanganmu Nabi berkata benar ini berita terkena. kapan bisurah ini surah ini, turun? Surah ini eh, ada yang berkata surah ini turun tiga bulan sebelum Nabi wafat. Hmm. Ada juga yang berkata sebelumnya. Hmm. Namun yang jelas bahwa dia turun eh, eh, eh, sebelum terbukanya kota Mekah. Kota Mekah itu terbuka pada bulan Ramadan terbukanya maksudnya? apa? maksudnya dikuasai itu hmm. Fatah. itu apa? Okay. Hmm. tapi terangkan apa arti nasr dan apa arti fath. Hmm. nasr itu pada dasarnya adalah eh, mengalahkan musuh. Hmm. Nah, no. tetapi mengalahkan musuh belum tentu kita kuasai negerinya. Yeah. maka al fath artinya terbuka kota Mekkah itu karena biasanya kota itu tertutupi terbentengi supaya tidak dimasuki lawan. Maka Al-Fatah terbuka, artinya terbuka kota itu, artinya dikuasai kota Makkah. Hmm. Iza aja surullahi wa fatah okay. Iza. Iza itu digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang akan datang tapi pasti. Hmm. Berbeda dengan in. In kita terjemahkan juga biasa apabila atau jika. Eh, i, i, eh, eh, Muti alaikum jah ada maut intara kekhairan diwajibkan kepada kamu apabila datang kepada kamu tanda-tanda kematian dan tanda-tanda itu pasti, pasti datang apabila kamu meninggalkan harta benda dan meninggalkan harta benda sebelum mati itu tidak semua orang meninggal jadi pakai in pakai okay, in karena belum pasti. pasti kalau juga dalam bahasa bahasa Indonesia Lau. Walau, Walau, law itu artinya sesuatu perandaian yang tidak mungkin terjadi. Walau kamu menangis darah, menangis darah itu tidak mungkin. Laukana abi hayyan, seandainya ayahku masih hidup, ayahnya sudah mati. Itu dipakai law. Hmm. Tidak oke. Okay. Okay. Jadi, Allah menjanjikan dan janji ini pasti dan itu terbukti. Zaja'an Rasulullah wal-Fatih wa ra'aytanna sayyid fi jinnikahi afu Kamu melihat orang-orang datang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Hmm. Jadi memang waktu Fathi Makkah itu Orang silih berganti datang perorangan atau merombongan atau suku-suku untuk menyatakan bahwa mereka memeluk agama Islam dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi. Hmm. Ya. Abiku, bagaimana membedakan terjemahan bahwa ini kalimat Allah ke Nabi Muhammad dan kalimat Allah ke uh, umatnya secara keseluruhan, bi? Karena kalau di sini kan diterjemahkan engkau nya Nabi Muhammad, engkau telah melihat manusia masuk agama Allah dengan berbagai eh, Memang secara redaksional eh, itu tunggal. Hmm. Hanya tunggal. karena beda uh, Ra'ayta tunggal, tunggal. Melihat. Dan Kalau, kalau ra'aytum hmm. jama Dan kalau tunggal itu pasti berbicaranya ke Nabi Muhammad uh, Bisa berbicara kepada Nabi Muhammad Secara pribadi Atau sebagai rasul Bisa juga uh, uh, uh, apa namanya Kalimat itu ditujukan pada Nabi Tapi maksudnya umatnya uh, Misalnya Ya iwan nabiyu idhatallah tumun nisa, wahai Nabi, kalau kamu menceraikan istri-istri kamu dipanggil wahai Nabi, tapi Nabi tidak menceraikan istrinya. Jadi hmm. ini dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin masyarakat untuk Bila. disampaikan kepada umatnya. Oke okay. oke okay. berbondong-bondong. Oh ya ini sebutkan manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Oke. Okay. Kenapa berbondong-bondong? Biasanya kan mereka satu persatu datang, tidak ini berbondong-bondong pada saat itu datang. Yang pertama mereka masyarakat Mekah yakin persis bahwa Ka'bah itu dilindungi Allah. Mereka punya pengalaman dengan tentara Abraha yang ingin meruntuhkannya Allah melindunginya. Sehingga mereka yakin bahwa siapa yang menguasai kota Mekah ini menguasai Ka'bah, itu berarti didukung Tuhan. Dan karena Nabi Muhammad masuk menguasai kota Mekah, mereka yakin bahwa ini adalah utusan Tuhan. Hmm. Lalu mereka lihat juga bagaimana penampilan Nabi, akhlak Nabi, bagaimana waktu orang-orang yang pernah menganiaya beliau itu datang, terus menyerahkan diri, Nabi berkata, Idhabu fa pergilah kamu silahkan kemana saja kamu mau pergi kalian bebas dan sebagainya jadi keyakinan yang ada di dalam hati mereka tentang apa eh tentang anugerah Allah ini serta akhlak Nabi Muhammad itu menjadikan mereka yakin oh ini pasti Rasul maka berbondong-bondonglah orang masuk dalam agama Islam dan ya kan? itu memang terjadi nah, dan itu terjadi itu terjadi sejarah menunjukkan seperti itu ya kan tiga bulan sebelum Nabi wafat tiga bulan sebelum Nabi wafat turun, toh dan peristiwa masuknya orang itu pada waktu dikuasainya kota Mekah di bulan Ramadhan itu tadi. Di bulan Ramadhan. Oke. Kemudian ayat ketiga, ketiganya, nya bi. Versi biham di Robi kawas kana Pertanyaan sekarang. Oh, ada, oh, Abi, ada pertanyaan, memang oh, spesifik di sini, teman-teman netizen bertanya spesifik soal surah-surah ini, Bi. Anda bacakan pertanyaannya. Dan teman-teman kalau uh, yang ingin bertanya, seperti biasa, selalu bisa mengirimkan pertanyaan. Uh, ini, Bi. Abi kenapa dalam Anasar Rasulullah diperintahkan untuk tasbih dan istighfar setelah kemenangan? Bagus, bagus. Iya, e, pertanyaan yang bagus dan jawabannya e, begini. Kita menemukan ada ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana... Eh, eh, sulitnya bagaimana petaka sili berganti yang dihadapi oleh pejuang-pejuang kebenaran. Sampai-sampai di ayat itu ada dikatakan wazul zilu. Mereka itu goncang, digoncangkan ke kiri dan ke kanan. Hatta yakul rasul waladzina amanu ma'ahu mata rasulullah. Sampai-sampai rasul. Boleh jadi rasul-rasul yang lalu. Hmm. Atau boleh jadi Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang bersama beliau itu bertanya, kapan ini kemenangan datang? Hmm. Jadi, bisa jadi sebelum ini sudah terlintas di dalam benak dan hati. Oh, ini kok lama benar wahai Tuhan, kenapa kamu begini dan sebagainya. Keluhan yang beri kesan tidak menerima dalam dua tanda peti itulah yang dituntut agar supaya kamu istighfar. Hmm. Minta ampun atas itu. Bisa jadi juga, perintah istighfar dan tasbih ini eh, disebabkan karena eh, apa namanya karena eh, boleh jadi kalau orang menang itu ada keangkuhan. Singkirkan keangkuhan itu dengan mensucikan Tuhan, tidak menisbahkan kepada sesuatu yang buruk dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Karena apa? Tuhan Maha penerima taubat, hmm. dan ini isyarat bahwa engkau segera akan wafat. Hmm. Itu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan pemeliharamu dan memohon mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ya, itu surah. Surah. Terima kasih ya Biko. Okay. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Assalamualaikum.